Tapi sebelum ke uh, template, kita menuju ke page controller dulu untuk ngeload uh, posting kita, post kita ada apa? Data post kita akan kita load di sini dengan bantuan konteks uh, entries posts. Oke, okay. dan lalu kita tambahkan di sini supaya bisa diakses di template post adalah post. Sayangnya nggak belum bisa kayak ES6 ya atau JavaScript ya, cuma bisa satu gitu. Ini harus dua-duanya ditulis dua kali. Oke, okay, berikutnya kita akan ke template index page index html. Di sini kita hapus semua. Kita ganti dengan template page. Enggak ada ya. Ini. Nah, ini. Kira-kira di sini kita akan melakukan for loop untuk post, posting kita. Ada berapa? Ada dua tentunya, dan ada button upload kemudian ada isinya, title, ada URL-nya. Kalau ada, kalau nggak ada, dia nggak akan nge-print, dan ada jumlah komentar untuk setiap thing. Dan kemudian di sini ada new post gitu ya. Dan sekarang ada error lagi yang sama karena komentarnya belum tersedia karena belum di load, belum ada preload-nya. Jadi kita harus preload dulu di base controller. Kita kembali ke base controller. Di sini kita perlu lakukan post repo.preload sama ya. post comment. Sekarang sudah ada dan sudah berhasil menampilkan count dari atau jumlah dari komentar